halo oh, halo guys welcome back with me di channel Queen di smartphone ya guys ya Queen Anissa dan di sini kita akan kembali bermain Olympus lagi dan kita bawa modal di satu juta enam modal yang sangat besar ya karena di sini kita akan mencoba untuk bermain sangat barbar guys, nah guys uh, di sini kita disclaimer dulu bahwa gue di sini membuat konten ini bukan untuk uh, apa? mengajak atau uh, apa ya? hanya untuk mengajak ataupun memberikan kalian untuk bermain ya. tapi di sini gua hanya ingin sharing uh, hobi gua gitu guys. oke langsung aja lah daripada gua banyak bacot di sini gua guys kenajah aja di sini gua bawa wow. bener -bener mudahnya segitu tadi satu juta enam ratus dan kita taruhan di 4800 ya betting betting uh, apa ya betting betting goib guys kita cari dulu di sini cari free spin ya kalau pun dapat kita langsung aja guys kan buy spin Hey guys, buat jam gacornya di sini gua main di jam 7.31 menit ya, guys ya. Jadi bisa buat kalian untuk acuan bermain uh, jam 7.31 menit pagi, guys. Hey guys, keren lagi di sini spin cepatnya di 50 ya. Kenapa 50? Karena memang uh, kalau kita pengen dapat pre-spin sekarang tuh putarannya harus dibanyakin guys gitu jadi ya tergantung dengan modal dan eh uh, apa betting juga ya kalian sesuaikan aja kalau misalnya kalian ingin bermain guys dan sini gua sarankan untuk bermainnya lahan bermainnya itu di gede 77 guys situs paling gacor paling madep pokoknya dan tentunya Situs paling terpercaya, guys. Dan buat kalian yang pengen daftar langsung aja guys, kalian cek pin komentarnya, guys. Di sana akan sudah tertera linknya link untuk daftar biar kalian nggak usah cari-cari lagi oke okay, guys karena terlalu kelamaan disini kita langsung aja buy spin ya di 480.000 ya mudah-mudahan dapet lah ya biar kontennya nggak kepanjangan juga guys biar enggak bosen buat kalian yang nonton gitu guys ya. oke okay, madep ya kali 3 lumayan masih ada 10, 10 putaran Oke okay, kali merahnya konik mantap sekali mahkota bisa dong. Waduh makotanya kurang ya. Cokelat so, okay kita masih dikasih nice. Hmm, nah ini dia boy. Oke okay, di sini dia sensasionalnya guys putaran terakhir. Oke okay, mantap. Hmm, Sensasional, oke okay guys, begitu aja yang bisa gua share. kita sudah tembus di satu juta sembilan ratus, banget buat kalian yang udah nonton. Thank you, see you in the next video, guys.